iya iwak madar anak udang titil udang mentil cara bos ini udang mentil ya bos oh iwak anak bos iwak wakarang bos ini bus. Luak posoan, ya Bos. Mau photoshop ya. Kayak ikan sapu-sapu, Bos, bentuknya kayak gitu. Mau ya. Oh, ikan bosok. Ikan bosok, Bos. Jangan lupa like, subscribe di channel Fajar Duper. hasil bubunangka yang tadi bos, hasil mengangkat bubunangka tadi bos, hasilnya mendapat segini bos, lagi kosong ya gitu bos, caranya mas robinnya gitu. ya, gara-gara air pasang atau air rob lah Udangnya besar-besar, bos. Banyak di sini, udangnya bos. Udangnya yang masuk besar-besar, bos. Hukus udangnya, Setiap kali pasang bubunaga berapa kilo udang yang peroleh mas, setiap harinya? Kilo. Berapa kilo? 7 kilo. 7 kilo. Ada 5 kilo. Itu harganya berapa satu kilo kira-kira? Kilo. ada 75. Hmm, jadi eh, harganya masing-masing ya Masih, kalau udangnya betul. besar harganya besar tapi nah, biasanya setiap kali eh, mengangkat bubun nangka setiap harinya itu dapat 7 lo kurang lebihnya tiap hari karena Mas Robin sendiri punya buku nangka eh, 10 buah jadi punya 10 lokasi. punakanya masih tuh masih udangnya masih banyak bos udangnya gede bos uh udangnya gede besar Suka dukannya priwe Mas Rubin, saat ye, ngangkat bubunaga suka dukannya atau pasang? Suka dukannya uru-wur, katel. uru -ur, katel? Iya, ada, ada uru-wur, katel. Tapi tetap diangkat, Baya. Tetap diangkat. Walaupun akeh uru-wure sungai, tapi tetap diangkat. Pernah kehilangan orang, Mas Rubin? Ya Alhamdulillah, Baya laka. Saya pasang sama teman-teman kayak gitu. Jangan sampai, nggak bisa. Kalau pasang bubunaga, jangan sampai rusak benter ataupun lokasi yang yang tertib lah hmm. Mas Rubin punya anak berapa Mas Rubin? kayak belum punya anak belum punya anak jadi setiap hari Mas Rubin kerjanya pasang beban kayak Mas iya. Rubin pernah dapat banyak nggak Mas Rubin ya, pernah dapat banyak kalau misalnya kalau air pasangnya besar itu dapat banyak Mas Rubin kalau Dan boleh bubunaga tahu sekarang harganya 350 350 per buah, per buah. itu baru masukin ya yang masih iya, baru yang masih baru berarti modalnya lumayan banyak ya Mas Rubin kalau punya 10 buah bubunaga kisaran modalnya tuh beli bubunaga itu 3 juta ya Mas Rubin iya, kalau satu beli. bijinya 300 iya. sekian Oke Mas Robin terima kasih, mudah-mudahan Mas Robin hasilnya bisa bermanfaat buat keluarga lah. Amin. Kita sudah melihat tadi bosku. Mas Robin hasilnya lumayan banyak bosku. Ada udang, ada ikan, ada kepiting batu bosku. Cuman hari ini kata Mas Robin hasilnya nggak begitu banyak sih. Tapi setidaknya Mas Robin bisa memperoleh hasil buat uh, keluarga bosku. Oke jadi kita sampai di sini oke, yang belum subscribe bosku, silahkan subscribe, yang sudah subscribe, tonton videonya sampai selesai, ya bosku kita mau pulang bosku, bye bye bosku.